assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang apa kabarnya nih buat para subscriber serasa sudah lama sekali ya tidak upload video di channel ini karena uh, cukup padatnya kesibukan di offline Mohon maaf ya untuk akhir-akhir ini belum bisa share open source lagi tapi kalian masih bisa download source kode gratisan yang bisa di download dan dipelajari ya kalian bisa cek video-video saya di sebelumnya atau mengunjungi situs Candi kode ya pada video kali ini dari <kuh> aplikasi point of sale atau penjualan toko emas ya cukup eh, modern lah menurut saya ini masih bisa direvisi dan juga diedit sesuai kebutuhan ini hanya gambaran singkat yang bakalan saya review di video kali ini ya tapi sebelum lanjut buat kalian yang belum subscribe bolehlah bantu subscribe dulu biar semangat nanti eh, ngebagiin open source-nya ya Oke langsung saja kita login <coughs> menggunakan admin ya. <coughs> Ini merupakan uh, gambaran singkat uh, layout untuk admin area. Kita lihat ada fitur apa aja yang tersedia. Ya. Laporan laporan eh, transaksi ada agenda juga. Nah di sini di list emas ada tambah produk masuk list produk masuk. Ketika di save ini masuk ke sini ya listnya. untuk uh, fitur point of sale nya ini pajaknya bisa diatur ya terus pembayarannya bisa transfer atau tunai transaksi baru atau pembelian emas dari pelanggan Sedikit gambaran dari formnya, ya. Terus kita lihat dari data master sini, ada eh, produknya, produk emasnya jenisnya ini ada lokasi juga ya ini lokasi penyimpanan ada agena di input uh, manual kadar emas dan juga karat emas ini untuk ke uh, akuntansi kayaknya ya Ikutan piutang, ada customer ini. Nama-nama customer yang bisa ditambah, Terus ada supplier. Transaksinya, rekap penjualan, rekap pembelian, shift transaksi, kita cek buka ya. Dari rekap penjualan, periodenya bisa di uh, inputnya, bisa dicari di filter sesuai ya, kebutuhan ini reka pembelian bisa di print ya, kita lihat ke print out -nya. bisa di print transaksi. Nama kasir dan juga total nanti di sini bakalan uh, kelihatan ya. Invoice penjualan invoice-nya bisa dicetak juga ya invoice pembelian jurnal keuangan Oke kita cek kan jurnal keuangan di sini nah, formnya seperti ini ada pengeluaran atau kemasukan rekeningnya ada uh, kasir dan juga admin ya Kasir di input sama uh, admin nanti di sini Ini untuk konfigurasinya ya. Untuk web setting. Untuk admin setting di sini, terus di sini ada harga emas. ini bisa update harga emasnya di sini ya manual. Manajemen info pajak yang tadi ketika penginputan bisa di eh, setting manual maunya berapa persen untuk pajaknya gitu. akan gambaran singkat dari aplikasi point of sale untuk penjualan toko emas ya buat kalian yang lagi nyari aplikasi penjualan atau yang punya toko emas ini masih bisa di custom boleh sesuai kebutuhan nah buat kalian yang mau dapetin silahkan hubungi admin aja nanti saya tempelkan di deskripsi video ya untuk kontaknya mungkin cukup sekian dulu ya video kali ini lumayanlah nambah update video biar nggak terlalu <kuh> sepi semoga bisa bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh